Hai guys, Assalamualaikum Bersama saya Ratu Bidadari dukun kodang itulah sejuta umat. Oh, saat ini saya lagi sepil oh, pantai yang pemandangannya sangat luar biasa sekali, guys. Bayangkan, guys, sepi dan di sini hanya Ratu Bidadari saja di sini. Luar biasa kan pemandangannya? Uh, keren. Kita bisa ngopi-ngopi, kita bisa rokok-rokokan juga. Wah uh, keren pokoknya tempatnya guys tempatnya keren dan ombaknya juga sangat menawan mungkin uh, kita bisa tidur tiduran di sini cuman jangan sampai tidur kalau kalian tidur bisa hanyut guys uh, mungkin habis ini saya juga mau ritual ya guys uh, habis sini uh, aku mau ngambil bunga uh, saya juga bawa sesaji saya juga bawa apa Bawa sesaji, bawa dupa, bawa kemunya dan lain-lain. Untuk uh, saya akan melakukan ritual di sini, teman-teman. Jadi mohon doanya saja biar uh, lancar ya, teman-teman. ya Ritual sambil menikmati keindahan alam yang sangat luar biasa sekali. Keindahan alam yang sangat luar biasa sekali, guys. Keren, guys, tempatnya, guys. Oh, sambil menikmati uh, Apa ya Kalau sun, sunset apa sunrise guys Kalau uh, sore gitu sunset atau sunrise Kalau sore-sore gitu Sunset atau sunrise Oh Disitu uh, Ada anjing guys Ada anjing oh, Coba ya kita datangin anjing tersebut Oh tapi kayaknya anjingnya penakut Jadi kalau saya datangin mungkin Dia bakalan kabur deh keren, keren banget sumpah keren banget guys pemandangan sore hari yang sangat luar biasa sekali pantai yang sangat menajukan ini alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa jadi kita harus syukuri guys kita harus syukuri kepada Tuhan ini sangat indah sekali ini surga ini surga teman-teman ini surga ini ini surgaya, ini surgaya, ini. Subhanallah, luar biasa sekali, guys. Luar biasa sekali, luar biasa sekali, teman-teman. Luar biasa sekali. Oh, my god, luar biasa sekali. Ombaknya luar biasa sekali, teman-teman. Uh, sangat menakjukan. Intinya, healing lah bisa membuat merefresh otak, menggiling otak juga. keren sambil jalan-jalan menikmati suasana dan disitu yuk nggak ah, kelihatan ya ya itu guys itu adalah bulan adalah bulan yang kelihatannya separuh guys uh buat temen-temen jangan lupa dikomen like and share ya channelnya ratu bidadari tv ya Biar aku semangat bikin konten ya teman-teman. Jadi buat teman-teman uh, jangan lupa subscribe-subscribe-subscribe. Di-share-share kalau temennya belum tahu channel YouTube-nya Ratu Bidadari. Uh, dimohon, dibantu, kasih tahu bahwa ada channel Youtube yang sangat luar biasa sekali. Punyanya Ratu Bidadari, guys. Uh. Keren, guys keren guys nikmat apalagi yang kau dustakan nikmat apalagi yang kau dustakan nikmat apa lagi nih Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah Subhanallah keren guys sumpah guys keren-keren sumpah kren ini sunrise, ini sunrise guys, sunrise, sunrise apa sunset ya? Kalau sore itu sunrise atau sunset ya? Aku, aku juga nggak tahu guys. Uh, coba kalau kalian tahu, uh, kalian komen ya. Uh, kalau hari sore itu sunrise atau sunset ya. Oke guys, oke okay, gitu saja buat teman-teman jangan lupa like comment dan share subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV Wah!